sudah kita semangati ya kalau komentar dari Soja. kita coba gaskan kacaku. Keturunan kembali kali ini dengan spin spin gratis seperti biasa ya. Selalu menjadi andalan untuk kita. Dan kali ini kita mainkan Gate of Gatot Kaca yang merupakan salah satu game baru rilis di bosku mudah-mudahan dengan game baru ini bisa meledak nih boy dengan perkalian-perkalian besarnya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 Pantang pulang sebelum tumpang ini bosku Kita coba sikat-sikat kacor di kesempatan di hari ini barang kita kacanya Kita turunkan simbolnya kembali kali ini boy Dan untuk kalian para sahabat yang punya pola terbaiknya Silahkan coret-coret di kolom komentar Mungkin para sahabat-sahabat pengen nyoba ini ya Mudah-mudahan hari keberuntungan ya bosku Dan ingat untuk keberuntungan setiap akun itu jelas berbeda-beda Meskipun kita bermain dengan bed dan waktu yang sama Namun untuk profit dan bd itu tidak bisa kita samakan tentunya